darah wayang, Ono Pendowo Nobo Limo betul. Pendowo berapa? Pendowo Limo itu sing nomor siji Kunto. Coba enaknya. Kunto Dewo nomor dua apa? Broto Seno nomor tiga. 460 ke jadi tidak ada bangsa di dunia ini cocok Islam itu kayak Indonesia kulit, tapi Ojo gawe, ngekorono o ini budayanya saja na bakas tewo yo akeh limo. Ini kunta dewa yang nomor 6 Kunta itu maknanya yang kena di kunta Bisa no. dijadikan no pimpinan kunta Ono Wong disebut kunta kok mimpin rumah tangga kok gak bisa Oh itu jelek-jeleknya orang itu Kalau nah. kunta dewa itu yang paling, paling nomor 6 ini kunta dewa, sepok kunta dewa Singkah dengan, kenapa? Ji Apa? Kalimah sodo Ya Kalimah itu lima Sodo itu pokok Wong Jawa ini orang-orang itu Sapu soto, Itu jauhnya Jawa rapatnya Cawan ni gini hmm. apa benda? Kali mo soto iyo pisah, wong koi so mimpen. Coba ini ki, kenapa ini ki? Unto wong ni kuna i so mimpen, i so mupugi kape. Kali soto, soto yang pertama, kunto, kunto iyo pisah, kepada. Siapapun yang dipimpin tidak membedakan. niki kuno dewa. Orang seneng pada duit. Mulane ono pemimpin, saya kikir-kir, berarti seneng duit tiga semarai dah. Ini mau to keduit. Dia nama apa sih? Mulane saya kuno dewa, terus isin. It jempolan ini jadi tidak di sini, kata geleming jempolan ini jempolan ini diwaiso, rene iso rene iso rene iso rene iso sehingga tidak kena sombong jadi kiai sombong sehingga kiai sombong sehingga ya. kiai sombong kiai itu sombong karena kiai itu di situ rene iya penutup. Rene tok, kon rene gak iso terus dene. Kok golek proposal terus <tuk> saya tidak nang iki sarip ini umpame wae. Jadi kunta dewa ini bisa ke sini. Bisa ke sini. Ke sini, ke sini tanpa membedakan. dan iki oleh pas Siapa kunto dewa Kunto dewa Adalah Yang menjiwai Segala Siapa yang ada padanya Jadi kunto dewa Ora de duetok, Semua yang sama Jadi kalau ada pimpinan Adil itu artinya Tidak membedakan Siapa dia Semua adalah pimpinanku Dan menjadi anak buahku Niki Napa kunta napa Nggak ada ijimat Kalimau Kalimau so. Kalimau itu limau Jadi seorang limau karena manusia itu dikeli tangan kanan, dikeli lima tangan apa, tangan kiri ya. ah maturnuan Pak Bupati, Ibu Bupati oh iya, Allah, matur nun, matur nun. ya akan, kalau terusakan berarti iki kalimat sada namanya ini kunta dewa kunta dewa orang ajaran ini kunta dewa ini tidak karena jimat kalimat apa? sada kalimat sada ini sada ini driji dirijik ku dikaitkan arugusya Allah limo kanan limo, kiri limo. Ini plus minus. Jadi kalau me, memegang mencuci yang najis itu kiri apa kanan? Kiri. Tapi kalau makan kanan. Jadi plus minus. Apa sebab plus minus itu? Orang itu, menurut ajaran agama, yang apapun sama, semua manusia itu anak Adam, Guru asam, tapi semuanya kembali harus kita sanjung. Sanjung nabi Ibrahim, boleh ono Brahma, romo Ibrahim. Di mana saja Ibrahim? Ibrahim bahasa Arab, bahasa Barat Brah, apa? apa Brahma. Brahmanah, jadi Abraham Brahmanah Brahma Bromo itu Ibrahim. Jadi siapapun orang Yahudi kembali kepada Ibrahim, orang Nasrani kembali kepada Ibrahim. Islam tambah Ibrahim, Hindu ono ono Brahma, wish Brahma dari Abraham. Jadi, semuanya kembali kepada apa Ibrahim? Cuma ada Brahmana, Abraham, Brahma, Brahma Ibrahim. Main -main. semuanya. Siapa turunan Ibrahim yang asli yang disebut-sebut orang yang mempunyai titel apa? Titel apa? Putra-putra Ibrahim. Eh? Eh? Eh? Nomor Eh? Eh? Eh? Wong Sing Wong Sing dianggap juur titelnya ini aku apa? Arya Arya Penangsang Arya Manggala Arya itu titel Ibrahim jadi Nabi Muhammad Arya nih. yang titel Arya Arya dunia semua jadi orang orang Jawa, orang -orang Jawa Arya Sipang ya. Arya Penang yang Aryo golong itu Aryo Arya jadi Arya kalau Nabi tidak Arya tapi dibikin Nun Aryani Muhammad Al Aryani turun Ibrahim. Sebab apa? Sebab Ibrahim itu merupakan perubahan sejarah yang besar. Jadi, manusia dicatat kebesaran karena menjunjung sejarah, merubah sejarah manusia. Manusia itu dua kekuatan pertama. Setelah tahu batu, risiko yang mengantongi membuat belum ada besi buat arca-arca, arca besar-besar -arca. arca itu waktu Ibrahim. Ibrahim itu godang Arya Arca, yaitu negara Babilon. Itu arca yang paling besar. Dibuat pakai apa? Pakai batu. Jadi gamane rawesi Naing podo watu. Wane ono ini itu Dibuat alat Sesuatu hal Tetapi ada agatu Yang untuk membuat Sesuatu alat apa hal Itu zaman apa? Ibrahim Zaman apa? Ibrahim Sudah Ibrahim Putra-putranya itu ada perubahan Ada besi Jadi besi itu Mulai ada Zaman sesudah putra Ibrahim, Ishak mempunyai anak namanya Yakub. Yakub itu Israel. Mempunyai anak satu laki-laki-laki yang disebut Romawi Jadi akhirnya Romawi menurunkan orang Barat. Israel menurunkan orang apa? Yahudi. Mulai anak yang dua itu timbul ada besi Perubahan besar Besi ini mulai zaman Israel Sampai zaman Nabi Muhammad Itu masih kekuatan manusia itu besi